kita sering ditanggung titian terus kalau aku ke dealer, beli sepeda motor, kalau cash 12 juta nak kredit 4 tahun, kena ke juta aku kan lagi kira-kira nomor 2 akad dalam 1 bahagian tapi yang alang-alang aku pinter 2 akad terus kalau masih ada duit 600-nya, jelas itu apa apa kredit bata pikir-pikir terlalu dua tapi ya uang sekaruan gak dua mo, apa mana gak dua dipadu balih uang enam ratus ribu pulang bawa sepeda motor masih nilai mo sih to, eling eling melain nabi nu nabi nu wong akeh riba yudus otenan fa ilam ta falu fa ilanu fi karfi minabohi warosuli tapi uang kok ranam bayu ora diakal tenan medit kok ngantimu, apa mana kena situ akeh gula galak esra cocok Ronggit itu, misalnya kalau utang Mustofa ronggit itu, air rumah nono. Kalau di utang Mustofa ronggit, tau mah keluar rembang. Gara-gara keluarannya nyaur-nyaur Mustofa itu nage tenggrembang, mubalik biro itu. Misalnya tiap nage mentaip ngebiro, ngatos saya. Dan nage ping biru, patang ngatos saya. Karena misalnya SMSan tidak biro, misalnya nelpon tidak biro, kurang mangkelin. Barang <tuh> <tuh> <tuh> nono kalau nyaurin pas pasar juta, badal nage bolak-balik. Nggak mau sana ngomong, salahnya salah ya repot mau ngomong, ya ya ya musti salah ya ranya urunya ayo rano semoga ilah nggak guna ticaerotan antaranya semula nih saling rindu utang nih pantas wah ya ya nyauri karu-karuan kok rubet agama aku mau naik beli bu mah terus sing Nabi Nabi itu kan tepakan kaya Nabi Sulaiman Nabi Daud itu tepakan nah itu saged riyen kaya kasus sing dicritakno Nabi nopo iki wa da wa sulaiman iyahkumani fil harsi iz nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim sulaiman wa ataina hukmawain jadi orang ono wong duwe wedhus iku mlalap wedok lanang bingung Nabi Sulaiman untu weduse wadus itu. jadi Sulaiman Rabi Gongu Barokah ya kalau di sini wedesu, gitu. wedesu wetok susunnya lagi pasakai, mangan tandurane wong, <coughs> juraroh, ya sedih si pangaluh sekat seni lewat desa pora walhasil tak kok Nabi Dawud diputusno, wedesu disita, karena takok Nabi Sulaiman orangnya nenai. Tanduran konten dari sing diwedos, sesudu sekon manfaat nasi sing dua tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran nih so ngepok susu ne wedos, so ngumbang ubi susu. Sing diwedos balik normalis tanduran nganti seperti semula disebut fahfah, nah hallo boh. Tapi masalahnya kan, le itu nak wedu se wetok, kena dicoba susu. Mulaan tujuan untuk wedu se wetok, tapi nak wedu se cempe cewiri buling orang-orang susu udah pigo. <tall happen> Dari <outside> <laughs> yani hukum, hukum gampang diputus, tos nahu, nah hau misalnya nauta pa, yuk bingung tenan, untung gua duset dong, gua. Jadi sekunani ku nai, gua sengketa ke tahi gua sebulan, ngereseng ke tahi gua sebulan, Nyata nih, kon bale, sak, plus, hasil, nih. Katanya, te servis, untuk nopo, susu, koratu heran di riba, bale mana koratu heran di nopo, tike hati-hati, ibu cukusu teman-teman nganti tapi Misalnya kalau diutang Mustafa juta, Mustafa Misalnya kalau asal tidak dalam akad dan Mustafa tidak menganggap tuhatnya. itu haknya, ibu jadi saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad, dan Mustafa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba tapi kalau Mustafa disebut dalam akad, dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad ya, tapi saya ini maksudnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi <tipun> jelas lah, itu yang riba perkaraannya <tipun> <tipun> itu was... jelas, paham ya? itu apa? jelas sale orang tertentu terkenal utangi gampang tapi balakno luwe ya. tapi masyhur itu tetap riba karena makruf sudah di sudah dikenal bakar jadi bisnisnya anggge sudah jadi apa bisnis. Semula yo ya, zaman sing Fathul fakhul muen in, niku wis riba bingung. Ya perkara ini riba iku wis kuno. Kunane kuno wong diutangi lawaran rapati pate oleh. Kecuali mau duit jajan atau duit gede iku jadi paham, guys, bahwa yang kita memiliki keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasanya untuk nonton contohnya ini kadang contohnya <cctions> itu gak pas. Contohnya kadang betul nabo, pas BBNabi Nabi utang pedet di sahur. Tapi kau lama darah nih mau negur riba yura oleh terjadi ketika diakapkan selang lagi gak boleh terjadi ketika di diakap. Faham